Wow, kita maju, maju, maju, maju. Wah, wow. wis, wah, oh, hampir aja ditombak sama si monster nih. Waduh, kena cuy? Hmm. sini muncul lagi. Yo, woi muncul lagi nih. Yo, gue tungguin dah. Waduh, di sini langsung ya dia. Yo, gue tungguin dah. Yo, muncul, muncul, muncul nggak muncul ya, wih, hampir aja, karena tombak, nah dapet wah lumayan lumayan, nah ini intan nih barang berharga bisa buat jadi peralatan kelas atas, waduh, intan atau diamond. Odeh, gue dapet tiga nih. Nah ini nih, diamond yang yang ada di bawah tanah nih ya. Waduh, dapet diamond intan. Ini kalau misalkan dijual, kagak bisa kalau di sini mah. Gak ada yang jualan diamond. Kalau di Jakarta ada, nah nih, nih, nih, Ini diamond atau HP ya? bentuknya kayak diamond, loh. Coba-coba hmm. ini apa nih? Batuan elektrik, waduh, kirain diamond banyak banget, padahal loh. Ini batuan elektrik bisa dijadiin kabel nih. Ya, kalau misalkan gampangannya mah tembaga kali ya nih. Tapi warna biru tembaganya. No banyak banget. No. Waduh, itu diamond Mana tembatuan elektrik ya? Gelap. Wah, oh, gelap. Sana gelap. Itu hijau-hijau kayak... Itu ya, diamond. Oh, itu tuh diamond sama emas. Waduh. Cepet kaya nih harusnya nih. Ini... Ini nih, diamond sama emas. Bersandingan. Waduh. Kira ini diamond lagi nih. Intan lagi nih. Batuan elektrik. Ini mau ambil diamond sama emas dulu dah. Takutnya terbawa oleh arus. Arus air. Hmm. Gali tanah dulu nih. Tanah, tanah, tanah, tanah. Digali dulu. Terus kita ambil. Wow. Pungut intan pungut batuan emas waduh emasnya gede banget siapa tahu ada lagi nih nggak ada wah emas emas emas Mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, nih mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, ya mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, Makan semangkanya udah bersyukur banget ya. Banyak banget besinya nih. Ambilin dulu dah. Lumayan buat senjata atau baju nih. Atau celana nih bisa nih. Dibuat tameng-tameng. Wow. Ada emas lagi. Mas. Wah, wow, banyak banget! Kirain cuma dua doang. Wih, wow! Wah, itu emas. Emas lagi, cuy! Ini. Lagi di kedalaman terdalam, ya. Ini sampai ada batuan yang paling keras di dalam bumi. Ini nggak bisa dihancurin, loh. Batuan itu, itu batuan apa ya yang ada di bumi paling terdalam? Coba nih, ya, tuh nggak bisa tanda tanya. Coba. Gak bisa dihancurin. Kalau dihancurin meninggal ter. Wah, emas di dalam air. Ini cara buat emas gimana ya? Soalnya selalu ada di pinggir air emas itu ya. Kayaknya kalau buat emas itu batu, pasir air kali ya. terjadinya jadinya emas. Mungkin juga gak tahu sih, soalnya kan kalau emas itu adanya di pasir-pasir tuh biasanya, hmm. dan emas itu biasanya di pinggir pasir sih. Emang sih, siapa tau ada lagi nih, soalnya kan pasir nih, ah, huh, gak ada. Wow, ijo-ijo apa tuh? Ijo-ijo apa tuh? Wah, nggak bisa. Pak, harusnya pakai beliung besi nih. Nah, apa nih? Pungut malacit. Wah, malacit. Malacit. Malacit itu kayak telur. Bisa dijual ke pedagang. Ditukerin. Gak tau kalau udah ditukerin. Terdapat apaan ya kayaknya dapat barang juga kan, Kita kan nukernya barang, dapatnya barang juga. Kalau duit nggak ada di sini duit. Kalau dapat duit juga mau dibeliin apa? Nggak ada toko di sini. Soalnya kan ini mini words itu kayak survival gitu kan. Wah, apa tuh biru biru? Biru biru apa tuh? Kita kalahkan dulu monster, pok kita kalahkan dulu ya. Ini apa nih biru-biru nih? Ini kayak diamond tapi bukan diamond nih. Coba, wah telur pungut kai kiati. Wah, kiati kiati lagi kiati lagi ada kiati lagi. Kianiti, wah ada dua nih, kianitinya. Hmm. Udah, wah, kianitinya ada di sini nih. Ternyata tadi air itu buat mengelabui, ya, mengelabui mata kita nih. Wah, kita simpan lagi airnya. Wow, tadi apa biru-biru? Itu kayak diamond, bukan? itu batuan elektrik kayaknya deh ini batuan elektrik nih batuan elektrik harusnya pakai bilion besi bisa nih nah. soalnya agak keras Wah banyak banget batuan elektrik Wow nih naiknya gimana nih woi tolong woi woi woi woi udah nggak ada cuy naiknya gimana nih woi woi Aduh nggak bisa nah bisa-bisa nah ini jenjo lagi nih jenjo malacip nah malacip Wah, ada dungeon. Waduh, itu ada sarang monster. Kita kalahkan monsternya dulu. Kita lihat monsternya. Wah, ternyata ada lagi monsternya cuy. Waduh, digebukin monster lagi. Waduh, dagingnya ke bawah tuh. Eh, ada monster lagi coba. Ngapain loh? Kita ambilin apa isinya ya? Wah, ada telur, ada apa nih? Banyak banget ya. Barang-barang langka, susah banget didapat nih ya. Kentang, panah sama barang magic tuh tadi. Ngunggu -ngunggu. Wah, ada lagi nih. Kita dapat pinggu-pinggu. Wah, banyak banget barang-barang yang sangat susah didapat ya ini ya. di bawah ada apa lagi tuh? Wow, moy moy moy, emas emas emas emas emas emas emas emas kayak kayak kayak kayak kayak. Wah, cepat kaya nih dapat emas terus nih ya dapat emas dapat besi ini besi bisa dibuat senjata atau baju perang baju perang celana perang topi perang sepatu perang wow kita maju maju maju maju wah wis wah hampir aja ditombak sama si monster nih waduh kena cuy hmm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 Ada besi, ada... Ada banyak banget nih. Barang-barang langka nih. Adanya cuma di Dungeon doang. Kita... Ambil ininya kotaknya lumayan nih. Hei, hehehe. Segitu aja untuk video kali ini. Subscribe. Terima kasih. See you.